Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayidina wa Muhammadin Nama wa ala alihi wasohbihi amma ba'du. Teng ngarsa para habaib, para keluarga ingkang kula hormati, wonten Mbah Mat Baifa, Mbah Nikoh Baidas, dan teng wonten Mbah Muhammad Ridho Rahman Skaf, sedanten lek kula ingkang kula hormati. Pulau badejerto menawi elek gulohon buat kertas, pergi tua pulau muren. Dada serien biot baby niku ngapal nolikor anu dibiayai bahamja satu. Dada saya bahamja satu niku saya ageng ala alim ala alama yang mangen tentang budip sedar. Niku pernah dada skiparikon kei jufaiti, dada jufaiti bah niku jadi, so, nanti dididik, dipondokkan jeneng Sayyid Hamzah Sato dan terus diantara sing diceritakan Mbah Mun tentang mana Sayyid Hamzah ini jasanya Sayyid Hamzah ini dan diserahkan Biyut Bih Dini mengantas apal Qur'an Mbah Bih Dini bin Demyati Riyin Mbah Demyati santri alim seperti anak angkat Mbah Umar Harun terus ulama sarang di dauris Sani Paling sepuh, paling disepuakan asmanipun ini Mbak Umar Haruna. mantunipun pun Mbak Uzali. Mbak sering cerita Tori Yeniwu, buyutem kudus dus Maksum kepengen di Mantu Saran. Terus buyut kuloh Hapsong, buyut buyut lele kuloh ini di pondok akan tengah terus di titipan tiang, terus dipacai. Pentetok Ayu, dari pencari saran kusam niku segera di cukai model musel sebutin. Alhamdulillah saya kutu-kutu ini pun pinter seneng di diumur Barokah <tuh> Dabat Nusa Siwara ini pun pinter Ini bukan pasaran, bukan pasaran, bukan pasaran Tapi singkat cerita ini terus bukit hafsan itu Jika Rasa Nomba Umar akan anak angkat Ini itu Mbak Demi Yati Dinekakan Mbak Demi Yati Dia kudus itu ceritanya ini ceritanya Orang pati terima Mbak Demian itu tiang bancah Terus soal hasilnya terus dites. tes Rien itu calon mertua ngetes mantu itu mentolok kan mau kita bisa tahu Terus cari dukung itu mandi tahu orang dites di itu mentolok mertua rien itu Orang dikacau aja Masa nah, ini kan betul mentolok Mergirai, khawatir ngekali mantunya malah isen Saya kata siang-siang ngerti ini Mertu santri terus ngetes Tapi ngekali mantunya no? Di robak jua sejaranya raro Ternyata tiba pak orang-orang sertifikat diwaliknya Orang-orang diberi orang-orang Fala sih saya akan terus Bu niku angsal kalian. ya Mbak Demiati angsal Wahab Mangganteng Damaran niku Rian Damaran itu tidak sepupu Biografi ini pun Di Maksum Lasemawan Nanti ngaji Maksum Damaran Niku ditulis resmi kalian Habib Haidhar banget Jadi Habib Haidhar bin Hasan bin Saudatoh jenengipun taklan niku nulis geographine Mbah Maksum niku lek termasuk natingaos Mbah Maksum Damar. Mbah Saleh Darat yang terkenal gurune Mbah Sam niku natingaos Mbah Saleh Asnawi Damar. Dadi sak alim ulama niku nggih buyut-buyut ini le alim alam Seputune sing rapati tegek ora pati wani Daniku imma wa imma engkuk jalan goblok, tadi sudah beberapa rohan. Dan ini ku fair, gue nak piuti alim di tiap kali nopo. Apa? Alem, kertas alim nak sing goblok, gue isin, nuk tawi lah nuk olah pilihan, nuk engkuk goblok, desai, mampu kodok, -nope outer. Eh, nah, enggak salahnya nikah, boten kerasan deh, tangganya putus, enggak marah. So, boten kerasan, nah sing, akhirnya tangganya balok anuriku, tangganya ke terkenali cerita ini kau bujut niku gak dah mbak Yusim pun mangen temripu bahdim nih soal hasil mangen tentang tentang baluan tentang tentang gini aku harap terus sering didilihi mbak Arwani ini kau lo cerita juriatam prabu hamim pak kalau ingin khataman hataman tentang gini yambo gak mat tentang kepangge kesulin kepangge pak Arifin ini niku mbak Arwani yang saking kultusnya tentang bujut tentang mbah Hapsan itu fi tihah di seseorang makdawafatihah seperti nanti barwani seseorang pun bahasa yang Pak Arifin Fanani Mbah Ulin cerita tentang pulau pokoknya abang yang di Balibya itu berbesar besar maksudnya berbesar pulau kemudian saya ceritakan nih lelaki-lelaki saya tidak lelaki tapi tua pulau, umur itu tua pulau, pengalaman itu seperti saya cara cara duit seperti kata pulau. Kalo dateng Jakarta menteri-menteri cintiroi gue akhirat nyali. itu. ngawur cerita terus saya ngonton Al Mukri Al Mashur. Iku Polus, kalian hidup dulu namanya harus. Sanggeng khusus khususnya ibu ngantos di Hayati ya ha, wabah, wabah ha. Mbak Arwani pesawat. Pelangi pulau tengkuk sesuai racik rahmat ular yang setor utang khusus tenggamaran ibu tiap hari satu khusus ini tiap menangis tidak nyonsai uji jaket Mbak Arwani. Nah, diskusi banur Mutakin Abadi Mandi Badai Ujung Pulau sering cicak tenggambar beliau. Dorong beliau baca kira mesti dipanasakan, tapi beliau terus pun benar sakit mucal tapi tercecer. Nih cerita tentang balik-balik ulo badan berdeh cerita kata-kata. Tapi kertaning kertos bahwa tuyut ini kok ramah, terus kereng. Jadi ulo ini berarti janggal beli rohani wapi itu api ani menoyo kereng cuman dengar purawani tuyut ulo ini terkenalnya kereng bahasa. Salah hasil terus gada anak Barat Sofiah ini itu yang tuyut ulo. Angsal Mbak Idris langsung. Wonton sinyal lu Idris Idris, Ali Tena Mini Abdul Khadi. Loh Yen langsung mau dong kondang. Nah gag ini keluarga dadara langsung. Mbak Idris nih bin Umar. Jadi nah, Mbak Hamid Pasuran Hamid bin Abdul bin Umar, Mbak Abdullah Fatimah binti Idris bin Umar. Terus kondang. Dia adek, bati asih, karua, Mbak Mahfud. wong kondang dan Terus Mbak Menteri itu nak kondang wis ana nang Terus akhirnya malah keluarga saran niku wonten sing biasane mbah Iki, teng Kalik. tunggal setungal sing mbah Mat, dados Mbah asal utule bisanane mbah Hafso anak kondang. Nggih ke mergo dak santen model teng Turki, bareng gempa Nah iku jenenge kondang, jadi nak Turki sugih rono, enak larat melu. Niku pun pinter ini saya milih rohman, Yaman perang mulai Kok nak damai roh mana-mana Lalu ini seperti pinter nih ini cerita mawon yang lele mungkin sakit Itu pun kertas mungkin sangat banget Kalau cerita ini salah atau kurang lengkap itu saling melengkapi Sejelas lihat ini saya buyut gengati yang banjar. Ini saya dirgani tengsaran baru kayak alih Lalu ini adalah kerusannya pangeran. ini adalah Naskahipun ke Umar Harun itu disarang, di MBS Sulami bukan dicetak, Cetak Terus pokoknya bukan Singkat cerita adalah kalau saya panggil ke Sa'id Terus beliau minta, saya kan mengedit Naskahipun ke Umar Harun Namanya Islahu al-Sunilwaroh Nazman Nahwur Kadus al-Fiah, persis alfiyah, fiah Jumlahnya sekitar 800 Ini adalah ngantos dicetak. Ini Cetak, saya akan Bahkan mungkin, namun ke saya kalian kalau yang disebut bueno, dereknya, atau sekarang. Maksudnya, jelaslah naskah singgahnya um ini, 100000000, oke, dia melihat di anak angkat, baru marah, Ini kalau dereknya tak, dereknya cheat, derek macam-macam ngantuk kelar ngantuk dicetak Jadi, ini menunjukkan, oh, nak, itu kepengen, dan tadi kusambut. Oke, yang silu, nama ambaro, ayu solo orang, baik itu orang yang menyambung sesuatu yang harus ngebol. <one> Nah kenapa saya cerita sana seperti ini sebab dos ngertosna Islam niku mboten berdiri sendiri tidak hidup di ruang yang kosong Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Mbah sering cerita kenek apa kok hijrah e tempe dina uang melok wong kepenak lantas nabi niku min hijatil niku Quraisy Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Delala pangeran Nersaano Sayyid Abu Wahbah wafat niku tindak teng yakfr terus gerah terus dirumat di rumah keluarga sang ibu keluarga sang ibu saja nah, nih tapi tiang gampangnya ngomong sang ibu melainnya bapak sering cerita wakana kau dicita jadi akhwalihi bani adi minato ifatin nazaria delala Sayyid Abu Wahbah niku tindak teng mesinah terus di rumah kalian yang bani nazar Terus beliau itu mereka gerah, terus gerah, lama kata imshahron satiman yu alunasuk maghush mashawah gerah di rumah hingga ceritah nganti wafat, wafatnya tentang perjalanan wangsul. Ketika nabi pertama teng bertina itu menyambut di bali naja, nabi paling nyaman di fasilitasi tanah di sangking banin naja. Mergono itu akhwalu aqil muttalib tapi Wong nak nyerita no gambangannya omong. Aku walu abdillah. Dan ini aku walu abdill mutan. Tapi gambangannya cerita. Iku wilayah ahli taraf. Tetos tiang ini buat nentang sakit, Ninggal no keluarga. Tenggene Mekah di rumah tiang kures. Tenggene Medina di rumah akwal keluarga sangi itu. Mulane bangun cerita cerita. Nasab. Iku Yoko Sempa. Seng pancer wali. Lainak sekedar keluarga, nikuh deh nasab dari ibu itu tidak bisa diabaikan. Mesti seng rumah nabi ini ku wakana kalau kita jadi akhwalihi, bani lagi melato ifatin saja. Terus nabi itu buatan sakit hidup di ruang kosong. Kedalangan kan rencana Tuhan. Najaroh Najaroh Said Ali ini ada sosok-sosok bukutro. Terus rencana Tuhan ya, nabi itu kalau di Mekah, niku kumpul tiang-tiang yang umiin terbelakang, terbelakang urarawan, umiin itu urarawan. Urarawan ini penting kagel Joko originalitas supaya orang itu original. Tapi tidak ada kompetisi bareng teng Mas niku kompetisi. Ini sing peneliti-peneliti kompetisi ini, lucu, rada aneh. Sampai kitab saya tuh sohaban, niku nak jinik tak Tiang anstor, niku tiang sih mau kalah, gitu. mau kalah, mau kalah itu kepingin menang, menang-menangan. Krungung ya tidak jagungan, nak jagungan itu, wah, kapan nabi akhir zaman itu turun? Wes, kapan pengurus nabi turun itu kapan? A nabi akhir zaman. Bareng dibawa kas-bagas, tiang anstor itu nguping Mengenang-kenang rasanya ibu benguk, ya, ya haram tapi ya setengah Baru kah ibu benguk terus, dari yaw, yang Ansor layak dihunan, aja sampai. Oh Yahudi uji ketemu di sana Muhammad ketimbang kita. Iya, rumah rusok, ya? Walhasil terus, moro temen. Di gula ibu masih simpati persis kasus itu yang nomor. Ya, uji. Buang angkit ketemu, teng al malsimul haji ke malsimul haji terus ketemu kaji nabi, sesuai sifat yang di bahas yang ya harus terus uang pertama rohan nabi muhammad ini aku baru tema-tema yang diangkat ahli kitab mulai disebut Allah zina atina umul kitabah ya'arifunahu kama ya'arifunah abna'ah buatan sakit nabi berdiri sendiri ketika ada tema yang diangkat ahli kitab mulai uang nasroni yang terkenal ya nasurah, bukhairah, terus yang- tiang yahudi, medinah Bon walhasil terus ketemu terus cocok, cocok terus go Islam, jadi boyong nggak Tapi nggak realistis karena jumlahnya belum besar. Walhasil mereka minta tahun depan engkau pindah ke Mesir. dulu namanya Yasir. Karena setelah itu ndak ada satu rumah pun di medina kecuali ada yang namanya Islam. Bon walhasil ke Mesir Islam, Nabi terus didiskusikan ulang. Ini tema-tema internasional bareng Nabi ngaku Nabi digugat ulang, nasabnya itu gimana? anak turunnya Sopo. walhasil terus tiang-tiang Yahudi diterangno Pangeran di ayatum bayinatum makawamu Ibrahim bahwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim ini aku nasabnya ngantil Ibrahim alaihis salam ditandai Ibrahim pun duwe petilasan di Mekah ini kok ada batu yang diinjak Nabi Ibrahim dan itu bukti Nabi Ibrahim pernah di Mekah kalau pernah di Mekah berarti meninggal turunan di Mekah tapi teori itu juga bisa dibantah bisa saja anaknya dibawa pulang ke Palestina. maka yang diceritakan Allah itu inni askantu minjuryati harus ada kepastian bahwa Ibrahim anaknya ditinggal menyebut inni askantu minjuryati jiwa tilwiri di syair inda betikal clear ada bukti artifak makam Ibrahim ada bukti kalau wah, kalau anaknya itu ditinggal disebut ini askantum induryati biwadin wairidi jajah terus ku naniku sing wa si diwedeniku raih somangan. tapi nak nabi raih somangan ku begini nak terserah kelar sholat makanya rezekinya diwali si robbana liuti mus sholah wajal afidatta minanna setahui ilaihim wa rizukum minat samarad kesti anak putuku loh kersananya nak ngaji wanteng nak Sholat wah teng, keraja di dia duit, saya kita jualin dia duit sih, tak buat buatan gitu. Kalau suan lele nak jual, jualin ya. Wah, pasus ngaji pulau anteng, punten waktu berpati tanpa paseneng pulau. Gua nangseneng so <tok> jaluk jumbo. Ini <laughs> buaten nangsa, udah baru syukum, baru hukum beli <laughs> yuk. Ya duit tau pulas pokoknya. Bo tapi ampun, ampun toma ibu saya, tapi metdet duit rasanya. pokoknya fotografi, toma itu apa? Metdet jauh. Ya. Kalau sering ditakoi itu ya, pilihan hukum bayar hukumnya Ya, haram, Tapi jalan murah medit ya haram Lantas hukumnya impian ya hukum impian Semuanya hukum impian, haram jalan pemain medit ya haram lalu hukumnya impian ya hukum impian itu Jadi tomat nih, Warga bupati ya haram, Warga bupati metik ya haram Jadi haram ketemu haram Itu kan ada hukumnya, hukumnya hukum impian itu itu Uang sergap ibadah, tapi bayangan nabi Ibrahim yang dijual, Rabbana, Leo Primus, soal lagu Fazal Abhidaya Taminan Nas, tahu, nilai himar cukup menata. Kalau anak lama DJI Top Lew, yang senang butuh akai, dia biaya Abhidaya Taminan Nas, tahu wih, leh, tahu Nak kok ijek? nggak kayak duit sepuluh ribu, sepuluh orang ngawur. Bahwa ibu seneng sengawur, ngeawur, eh, tahu wih, seneng senang sengawur, Nak seneng kok ijak terkontrol, orang pasti. Tahui, jadi hawa itu seneng tengonok ngau. Jadi nak giahai kok yang seneng ya akeh. Kau orang pasti Nabi Ibrahim. Niki gitu, ada cerita nih ngertos pilih biut-biut ini tiang alim alam. Aku lawanmu nanti mau biografi resmi ini pun kayak maksum langsung yang terkenal ini Bali Magnum. Nihku biografi resmi nanti ngaji bawa maksum Damaran. Kondang biut-biut ini pun saat ini aku ada cerita kondangnya biutnya ya pokoknya kalau biut kondang putune putuhnya ya kondang kondangnya nah, jadi jujur Mustafa mustabah pasukannya ganteng Nabi pasukannya nah, kemudian nah, aku cerita saat ini kalau suwon simtud juror gitu di damel berjanji seperti gitu, di damel tiba seperti gitu, di damel pergi tiang itu seneng nabi gua macam-macam Habib Ali ini tuh termasuk orang yang cara berpikir itu Nabi itu nuronion, Nabi itu nur sehingga beliau berpikir nggak perlu ada hatinya Nabi yang dicuci dikeluarkan darah dari kalbu Nabi karena materinya Nabi itu sudah nur, sudah sih jadi wa maaf, rojuhu mengkolbihi Adam. tapi tidak cara pikirane, Imam Bukhari, Imam Muslim, beberapa ulama cara berpikir itu Nabi orang suci dan nurani Tapi didesain kayak umumnya Orang, sehingga juga Disejarahkan coro dohir Nabi itu Diambil Hados saytas. Coro lahir, tapi coro hakikat ya benar Kalau materinya benar Ya enggak perlu ada yang dikeluar nah, Itu cara tenang Nabi Diangkat ya Dauke, masrobe, dan Kados wali-wali wa, Sering kabundut, turun les kabundut tidak ada seluruh mbak wafatnya Tapi Nabi itu perso, roto-roto sekarat kloro Nabi milih yang kayak umumnya orang Sehingga menyertai Nabi itu wafat diwafat Sampai minta disiram sapata abar Minta pitung sumur dan merauhi Mereka Nabi ingin seperti umumnya manusia, umumnya umat. Dan ini kita inginkan di tiru Nabi itu wafat diwafat, lahir ke tidak utang. Wonten diran, tapi gak ada yang berat di Yehudin pergi utang beras ke orang-orang dan itu mati rasa diwara yang mau liru sedang artinya tidak terlalu nanti, nanti, nanti rasa ditukaran no. pertama kalau menyebutkan saya, ini cerita api yang ya ada, itu tidak pernah saya itu kok ngelamat bapak saya, Alhamdulillah, mati gak diutang beras, Jadi, cerita mati tidak diutang beras padahal rata-rata Kiai rata. itu mati tidak diutang orang-orang yang berkumpulkan, saya itu tidak Ya, woy, nabi tarikh nabi sangka orang orang di sini, tarikh hapus kabeh habis bukhari muslim hapus kabeh. Ampun wong tuh boleh lempok ke temen nih. Oke, kini musola rajutan, wari tan, warisan Musola bocor di Terus urip anaknya loro, bojo minggat, hingga kau Terus rumahnya mati mati. Jadi <laughs> biasa biasa. anak rodok bulat biasa. Anak Nabi bulat. bulat biasa. Nabi Nuh itu coba. Mengaji pendikan anak bulat. Bulat, ini biasa. Nuh, ini coba, coba. coba, coba, coba. macam-macam. Maksudku Jangan sampai Nabi yang sudah memposisikan kayak umumnya orang, meskipun beliau orang spesial, itu diabaikan. Nabi tidak pernah lupa, tapi kayak dilupakan Allah. Masyurun Nabi berdih salat setengah-tengah terus nusbadih takbir, Nabi gonjor, kembali yaktur rok suhumaan. Aku mau lali itu tidak terus lalui, tapi mau barajus, tak terus no sholat Ben wong mesra, Lah <tuh> nah, ya, ya, ragu <tuh> Sampai Nabi, -nabi, -nabi Aku lali, Tapi aku awal, lali, -bib -bib sunnah cara ngelola anak no. Lali Begitu juga menghadapi wafat Nabi dia ya, kasus umumnya orang Badi wafat itu senyaman Sampai Syedah Fatimah rauh Badi ngadepi nyon sewa wafat Nyon sewa sebagai lelaki ya. Katus umumnya itu yang panik Kepengen diseseri Sampai beliau wafat ala fakir Umumnya seorang ayah wafat Kepengen ditunggu ini Kepengen ditunggu ini Syedah Nabi Umumnya mantu ya melok-melok di -melok, si final hitam berikut, umumnya kerabat yang dua nih woton faldol, woton semua nya didesain kasus umumnya tiang, musik pun beliau itu sangat apa, no, spesial. Nah ini yang penting kalau mater teng lele, supaya tersenggol Islam ya umumnya boh. Ojo bebek, wali terus jaga, hidul roro woh, kan diurip, ya yo nak darani jaga, darani kan yang diurip, woh, kan diurip, jaga kan tempat-tempat ana sepek pak be kan kaya enak nyanyi wong sichak seneng rahman ngaji rapati tergem regume uang gak ngaji terus yo seneng maksud menawa seneng ngaji terus ya mesti rapati ngaji terus umumnya saya merasa tentang tahajud, ya lihat lek rapat ini apa? dan saya anggap mawan itu ada ilmu ini ya ada ilmu ini ada ngawur, saya ada ilmu ini, saya ada dikabat terus saya semua sejarah-sejarah biut-biut niku ditampil saya niku Alhamdulillah nanti ngilai kitab Lik Luqman Kudrani Mbak Hafiz kitab tafsir Bidu, itu ada sasani Mbak Mugit, itu ada sasani Mbak Fiti, sasani Mbak jadi kita Ponakan, jadi kita sih pinter banget, pinter Nabi Mawon, sing Sayyidul wonten. Coro taknik itu puzzle, puzzle. Andai kan nabi itu udah hidup di Madinah itu membuatnya ngerti tema-tema kelas kini nya coro lahir. Karena di situ ada Yahudi, ada dono po, Sehingga beliau terus akhirnya besok Ya sama Allah didesain kayak umumnya orang terus semua ilmu dijadalkan jibril dia ya bosen. kadus semua media nabi itu kok di Madinah terus takoh, Duh kok doposo nopo. Terus Yahudi sih terakhir apa? kok poso. Ini tanggal 10 suro. Yaumun Oman Musa, ini hari Nabi Musa, selamat kata Rasulullah, saya lebih berhak menghormati Nabi Musa kemudian Nabi menyuruh, "Wah. bantuan kok terus, Nabi kan ngaji Malaikat Jibril Khattam kok ngeneh matu, ngeneh, ngeneh, ngeneh, terus protak bantuan, kata semua media dan itu yang menjadikan Islam kuat sampai sekarang karena didesain kayak umumnya orang semua, wow. Gus Gus ya mwanda, wang, sekadang ya ditakjari kia ini kadang ya dicurigai jurni, macam-macam yang Ojo, terus terus semua subuh amar mulai nggak seni kan diorepot. ojok <laughs> model seni kan diorepot. Semuanya didesain. Tadi mulane, pulau seneng pareh-pareh sih ada sisi terserah. Ya. Terus terakhir kalau gak ada ilmiah yang ekstrim. Niki gue nanti matur Habib Jinzan ternyata Habib Higinan gitu. Rien bareng Nabi terkenal niki sing yang spesial gue loh. Jawa coba coba yang spesial gula, memang kalau amjan, bukan sahabat nabi bareng terkenal-kenal Allah terkenal ngerti khabar sama ini pun bisa motor motornya hilang yang matur nabi kontaknya hilang ya matur nabi, ya nabi. jualnya hilang ya matur nah jadi ini saya ingin mengerti biut-biut saya untuk kasyik mati ini termasuk kramatnya biut bayi mereka juga di bahagia ini juga biut-biut saya juga di tempatan juga masih itu hilang ya matur, Mbah Piti, matur Piti nunggak kia, yah, lihat sana, yoh iso, bongok ratu Ini tindak mereka dipertua Mbah sari aku, Cik Dewi, Niku, yai Masen, Uci, Cileno, Tembriki, Tembriki, Tengisor, E, Ya, akhirnya besok Mbah itu dipertua Ibrahim Manjuro. Itu mulai ngosong. Jadi, ini cerita. <tuh>, Akhirnya yang ground on takok nabi, nabi pasti kamu terserah pulang jawab Onnamu ngegane Tampari kesangkut Kalinya kesangkut wediki isi Hidohikaja Ning cairai ki Parani persis Sesungguhnya amal itu Antara tadi tes umur Anda kata Arief Uko Barosama sama, birni amal pipat nina Potti Hedi Gue cari rok berita lanik Ciai unta punya anak Elanang ta Witu Oh boy cinta konon nasi Sampai belajar karena kamu testum anda ketahui itu kebaru sama karena kamu ngeklaim tahu beritanya lagi maka di sini ada orang roh saya tidak bilang ini marine marini nah, mulai ada yang khusus-khusus yang soleh-soleh saya berpikir saya mau cari Marine, itu marini itu berguna sahabat yang saya ingin menjelaskan itu jenis salam habin salam aku bilang salam habin salam jenisnya kembar jadi gampang nggak bawa salam habin salam itu loh Allah masalah ini masalah ini sudah tahu aku nabi tahu aku, aku lalu roh saya ingin ngerti belum? barang gelap ngomongin, kalau tidak apal bahasa Arabnya, rasanya terjemah nazaw ta'alihah fakanat lakam minhah saklah sebagian riwat, nazaw ta'alihah fafibat mihah minhah saklah yang majang itu, anaknya dari arah ini itu adalah Allah yang memiliki pelajar dengan nabi karena ada yang mengatakan, nabi berhubung persopo Baros sama, dua hilang, nabi bangkrut, takok nabi diusir puju pada nabi Pak, papat papat, Benjamin, takut kajeng, tapi wah tapi takut kajeng. Mau ngerawat, ntar saya kira, waduh, padi, udah dibuat, yuk, takut kajeng. Nah, woi, bot. Ntar, nabi, Sugeng, saya, di calon presiden, besok, warga. Orang takut, saya, jutok. marine ya, gara-gara nih. Saya, bro, jadi tolak kecinta, gak bakal langsung, Pak. Bro, nabi, tanggel. Bet, ya, dengan sopan yang nonton, ambil kelopak seneng. Kelopak seneng, tuh, sampe, cangkem, manajemen. Saya, aku ya, rasa, iye. Kok isopir? Saya akhirnya ngaku Abah saya Habib Salim ya kan binoval bin Salim Ini nanti yang sasa Artinya kan sasa Surabaya Wiri dan Indodax Tonton tiang menaik radi Ya nanti radi Yaman Rian Menaik rati PKI Ini apa? opa begitu itu orang gak fit Dua takdir Ini tong Ini tapi bertentang pidato nih, gak jadi nih, gak Aku satu maruf. Jadi, diru. maksudku loh, leroman dek, mafia juga gak alawi, ya loh. Ya,